kurang satu katanya kena hama udah udah kayak kayak kaya adik gemesin katanya halo bintang Kesiahan, kesiahatan, ya, kan? kasih terus kayak buset sampai di kenyang tapi abis. Enaknya bagian akhir itu uang, iya. Empek lidahku tuh sakit tahu masuk ke dalam sini. Ya, di dua lain kurang satu, katanya. Kukas sama dengan. Bahrun. JP atau cherry, katanya. JP. hari ini dapat berbox box Amin, macam nggak si pamit dulu Mama udah mampir, Noel Kam, iya mitos buat akun kita sepertinya gede ya gimana cara main apa ini sih apanya bisa dikumpul asofirulop pergi laut kena, oh nggak bisa ngasih nah bisa, sama Dami, ya kau pamit katanya mau pergi kak, tahu nih oil, masih banyak kan Ang mga